Naskah kepalaku sama denganmu Caraku marah caraku tersenyum seperti detak jantung yang mendadak Nyawaku nyalakan ada denganmu Aku masih ada sampai di sini Melihatku kuat setengah seperti detak jantung yang bertaut nyawaku nyala karena denganmu. Semoga lama hidupmu di sini melihatku berjuang sampai akhir. Seperti detak jantung yang bertaut nyawaku nyala karena